yang saya albija, asal Malang Jawa Timur ee, saya perwira swasta dan untuk yang kedua ini saya menampilkan mobil pilihan saya yaitu Datsun Go alasan saya mungkin satu karena harga terjangkau dua kecil memadai seperti saya berkeluarga kecil lah untuk yang ketiga e, di sini saya mengutamakan modifikasi untuk eksterior saya fokuskan ke kaki-kakinya dan kedua saya menggunakan livery untuk pemanis yaitu cutting sticker. untuk kaki-kaki saya menggunakan tipe brand ASR yang yang sudah banyak dipakai untuk pengguna semuanya lah saya tahu ASR ini kebetulan waktu pertama kali lewat Pantoko jadi saya ambil kesimpulan besoknya itu pergi ke toko itu, dan disitu ternyata ada mengenal velok variannya banyak, modelnya tentu macam-macam lah. Dan satu lagi itu servis servis dari toko tersebut itu jempolan lah, jempolan banget. Kita bisa fitting, jadi untuk produk yang kita inginkan spesifikasi untuk ukuran velg, ban, itu bisa kita fitting lah. pengalaman setelah memakai velg ini ya uh, kita di jalanan itu serasa gimana ya uh, ada ada kesan percaya diri gitu uh. ya yes, kemungkinan semua itu dari segi kaki-kaki sudah terlihat nggak nggak standar lagi lah uh. iman itu semakin percaya diri gitu. Gue Al Riza, gue tim ASN.